Aneh nak ono mubalek tu Ustad saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih nengdi. Wong sore perai so aku fatwa ibu bi. Mondo eku nengdi zaman mondo atau munggah bareng dedikia yuk melete neraka ruan. Moni aku dudita kono kancak sakelase. Aku ngerpek taurah terus. Nara melete di bar no. Nara melete aku dudie eleng no. Kuketahuin ono guru nih. Oh nak sekolah ngatek terus surat tau karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas aturan mainnya jelas. Jadi makanya in Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan tiar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua karena Quran itu sak sakral. misalnya orang, orang ngomong, kiamat itu berdasar hitungannya Quran itu tahun 2012, nyatanya kayaknya ini rasidom sampai pulau sering ke SMS, kanjok-kanjok kuala Singkiyayu terus ngerti ini kiamat temputih terus, nangkini loh nih mahkum, ngopi <laughs> kiamat itu masih mudah ya kek perkaraannya apa kiamat 2000-2002 12 nggak rencana aku benar-benar sesuai <laughs> ngurang melok gaya kiamat kok geger ngurang Rasulullah yang kekasihnya Pangeran wai enggak dikasih tahu kapan isrofil itu yang gue trompet ngalor gitu itu orang ngerti ya <risas> padahal dikis kepengen nang kiamat benar tugasnya selesai seles, seles. itu orang Artinya begini, barokahnya para mufasir, para peneliti Quran, itu nggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu nggak detail itu nggak mungkin, karena ya ini bandingannya, Syaid Muhammad sampai Syaid Alawi, Syaid Abba sampai Syaid Jadi Tahlan sampai Syaid Hotibinangkabu, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi tengdalem, iki Nabi pas tindakan. Iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. <tuk> <tuk> Ora koyo kue, Nek Quran ono ayat piro mbok lali pokoke ono. Lah ngono <tuk> kok dadi mufassir kuwi. Juga lihat bantah-bantahan baksul masail, pokoke ono kitab Lah yo kitab apa opo jenenge wae lali. Kok <tuk> halamane, <-tuk> jenenge pada Padokane ulama dhisik, ayat iki turun pas Nabi tindak, turunnya pas bengi. Bengi pas musim dingin, pas musim panas dengan pengetahuan sedetail itu kemungkinan salah itu ke kecil jadi sampai dibakas al khaduri wa Safarim cara aku kan gunanya apa dibakas di rumah serabakat ngalim, tetapi saya lak sejajarnya kan iso ditebak misalnya gini aku tukaran bujo di apa? setengah tahun songkok kawin, aku salah amat umur-umur bulan madu kok tukaran, tapi nak kita sering tukaran pibu juga, sering jok, kira-kira 10 tahun normal itu tidak melarat 10 tahun itu sudah bosan jadi panjang itu sudah kan orang kan bisa diukur, ngamuknya eh, kapan misalnya aku oh, bertukaran pibu juga, saya kawin perang dino seminggu wah salamat albidaya lahian nihaya, wong kawitan, umur-umur bulan madu tuh itu tidak baru 10 tahun itu kesunatan yang <laughs> kuat tidak melarat setelah tahun ini sobat, nakuat ibu cumu kelainan terus kelainan. Jadi <laughs> so diukur tu kali ngiai, ngiai semangat. Ibu mesti ngiai pertama setahun Nunggu Negeri suwi mesti biasa. Perkara ada yang bosan, semua keinginannya agak kesampean. Pas latihan kiai kan bayang loh masyarakat nurut ngaji ngaci dua orang puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa aja. Sesuai so, kan style kendu Ah cuma boleh Nenak semangat, pertama mesti semangat. Nah, takut imam-imam masjid itu semangatnya mau beranggulan dulu. Puang di jamaah, sebulai reaksinya tetap soft awal. Tambah 30, tetapnya soft awal. Malah kadang ngrot oli. So, mesti mikir, eh, oh, tak ada wanginya ini Reaksi publik ya panjat, so, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil so, sesuai mulai dimami Santri, sesuai so, santai. Ibu yang bener, mulai bener ya, <t safety> iku. Murko tambah semangat mesti tambah kecewa orang kok tambah, makanya itu uniknya Quran. Ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah baik Pengiran Didawi la'allaka lah kabakiun nafsak Muhammad, kau jauh terlalu ikut menggebu-gebu oleh mudawwah. Murko untuk iman Nuraygus, itu urusanku. Semateng gue dakwah standar gue, seojoh sampai bah nafsak rusak awakmu, dewi. Tapi nak kaguh pemula nggak baik menurut saya. Saya itu terlalu rileks Ya, semula ceken semangat ben duwe statusmu. Nah, aku lu kan statusnya samaan lah. <SILENCIO> semangat terus semangat terus. Mohon-mohon aman lah pokoknya. Jadi, akhiripun penggeranu saat ke Nabi kan terlalu apa? Tapi itu justru nunjukno Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai laa anaka bakhun nafsak, sampai <SILENCIO> katamu mufasir eh muhlikun nafsah. Nabi hampir tarodaaning jibal. Sampai pernah berencana Cuatlah. Terus habis Allah di kandang ini, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa alaikum alaikinawwathi. Nah ya, sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap huda alaikum itu tidak wilayah anda uh, untuk memberi hidayah. Itu. Nah, terus kalau nanti ngaji-ngaji wae, ada yang mendingin. Aku mau ngaji nih dua terus terus minta ulang alim kabe, demen setruk ya nanti ini, Oh, mesti kecewa. Ayo paling saya faham, biro. Ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes tapi nak targetnya gak paham no ngaji silaturahim kuyan bareng barmulai bar nulis mulai mesti rang rara kecewa nggak takut uang ngaji guys pak ya ngaji iya keterangan nulis oh abi baleni rayso ini lo rekaman nih ayo kelakuanmu, ngono noda ya kira kira eh jawab ayo jadal tambah rekaman baleni nara ngelantur nah misalnya taskya ini dia ambisi ngaji muridnya paham kira-kira demen kecewa lah <tuk> bujuro ono tak worry ono Wong kepengen bujuro solikan riman rambanta demen kecewa, kau ibu sopoh, rambo cukupi wajib bantah mana rambo, so kau dia target bujuro tentang wedok nak sholat mademulon, ibu <tuk> harus ibu mesti gak kama kecewa Lho kula es kiai bojoku ya ning. No ya aku Narjono bojoku pokoke urip, salat, ya, seneng. Dadi <tuk> ora usah bayangno teko lunga disambut terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya. <tuk> <tuk> <tuk> Dimenke kecewa, apa? Dimenke kecewa. Mokeh anggar teko taki, je ya, urip dewek. Ya. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Alhamdulillah bojoku isek. Ya. <tuk> <tuk> misalnya kok minggat mulai Mas Agus mulai nang wong tuaku melok kue melarat atau melok tuaku, tua alhamdulillah dek kayak cerdas tahu yang pantas deh eloi, itu hukum melok orang fikir kebodohan <tuk> melok orang tua yang suka itu kepintaran <tuk> tanggapnya secara ilmiah Kok ngergaini wong lanang ujung-ujung mulai Ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu dimana-mana melok, melok orang fikir itu enak melok tua yang suka itu enak berarti bucum pinter tak goblok? pinter <tuk> jadi itu yang syukur Alhamdulillah, dek, kok pinter gue gini aneh, ya, aku fakir limang tahun aku ya jagal wong kok goblok kayak gano <laughs> jadi jauh gue mulai ki. nah misalnya kayak di rafak mas tak rafak, no aku pegat mas gini-gini ya ngomongin ngono, nak pancian ku untuk yang luwapik tiba ngaku usb emennya, tapi ku kan barang yang orang mesti Sengkarwan mesti iku ya wakil itu sebojum. No. Mengejar barang ramesdi iku bahaya. Terang no. Tapi <tip> nak butuhnya jawabnya ini. fakiramu wis mesti. ke <tip> kedepan orang mesti. <tip> nah aduh, al-yakin lah yu zalu besar. Baru, saya malah ngaji usul fakir. Ngaji kok itu fakir, al-yakin lah zalu besar. Semalah depan. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufasir salah dalam mengartikan Qur'an itu kecil Karena hadirin Nabi di dalam to Wahyu itu roh nita ini Mulanya Aisyah R.A. Iku ngerti banget Nabi Nantuk Wahyu Kenapa tahu ketika ayat Baroah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan dengan Sufyan ya, Sufyan Al-Mu'attun itu Nabi itu fiyaumin syatin, di hari yang sangat dingin, musim dingin di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju umumnya musim dingin kan buatan keringetan umumnya musim dingin buatan apa? keringetan, karena musim dingin itu Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu laya tafas arokon, kenangan sayyidah isya beliau itu bercucuran keringat, padahal, padahal di hari yang sangat dingin sehingga Aisyah itu kaget wah berarti Nabi untuk wahyu termasuk wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa, zina kayak apa ulama itu Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringatan, begini, begini, begini. jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar ditunggu ibunya Umi Ruman itu detail kesalahan itu kecil sekali bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat ayat biroborar loh bareng roh terjemahan sing nerjemah deh rawang alim sehing umatnya keh yowong bodoh capeanut terus otoritasnya itu di mana bayangkan ulama dulu was alim diuji oleh orang alim, di murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Lu lagi lolos. Saya ngora, ngaji, ngaji, ini ora, wong bodho kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi ya realistis saya Takoke kena apa ngaji sempetuk barokah. Semangune kok nguri ora paham mau kenangan ngaji, so ngaji ini rame harus ngerti Mbak Kasapomba, nggak nguguri rapati kerubu padahal mau ngarep lah, ya podohnya rapati paham jadi, mulanya nggak rapati bambu nggak nguguri alasan nggak paham.